Sembilan kebiasaan merawat payudara yang benar, tetap kencang dan indah. Kebiasaan merawat payudara yang tepat. Untuk menjaganya tetap cantik, Anda bisa melakukan beberapa kebiasaan berikut, melansir Indi. Pertama, pakai bra yang sesuai ukuran. Menggunakan ukuran bra yang tepat sangat penting bagi kesehatan payudara. Mengenakan bra yang tidak sesuai ukuran akan membuat payudara terlihat aneh beras seharusnya menopang payudara untuk menghindari mereka terasa sesak. Kedua, jaga kelembapan payudara. Setelah mandi, oleskan pelembab pada payudara dan beri pijatan. Metode ini akan membuat payudara lebih lembut dan menarik. Anda bisa menggunakan minyak jojoba atau minyak alpukat untuk memijat payudara. Minyak tersebut kaya akan vitamin dan mampu menghidrasi kulit secara mendalam. Ketiga, siram dengan air dingin. Jika Anda biasa mandi dengan air hangat, coba kali ini mandi dengan air dingin. Air dingin akan mengencangkan jaringan payudara sekaligus merangsang sirkulasi darah dan meningkatkan pertukaran sel. Mandi air dingin jadi salah satu kebiasaan merawat payudara yang benar. Keempat, hindari tidur tengkurap. Tidur tengkurap dapat menyebabkan munculnya kerutan pada payudara. Posisi tidur terbaik yang dianjurkan untuk menjaga bentuk payudara tetap indah adalah tidur telentang. Kelima, perhatikan pola makan. Pola makan adalah salah satu faktor terpenting dalam menjaga kesehatan payudara. Asupan nutrisi membantu mempertahankan berat badan yang sehat. Fluktuasi yang sering terjadi pada berat badan akan membuat payudara terlihat kendur. Keenam, gunakan tabir surya pada bagian payudara yang terekspos. Jika Anda menggunakan pakaian yang mengekspos kulit belahan dada, penting untuk mengoleskan tabir surya ke bagian tubuh tersebut. Lindungi kulit sekitar payudara dengan tabir surya agar terlihat lebih sehat dan cerah. Ketujuh, olahraga. Olahraga teratur bisa membuat bentuk tubuh menjadi ideal. Terutama, bentuk payudara bisa menjadi kencang dan sehat. Beberapa latihan yang dapat dilakukan untuk payudara, antara lain pull up dan push up. Latihan-latihan ini akan membuat payudara terlihat cantik dan menunda kekenduran. Kedelapan, jaga postur tetap tegak. Postur tubuh adalah faktor lain yang membuat banyak perbedaan dalam penampilan dan bentuk payudara. Jaga postur punggung tetap tegak. Kesembilan, gunakan bra push up. Bra push up dapat memberikan KJ Band pada penampilan payudara Anda. Bra push akan menopang payudara dari semua sudut dan menjaganya tetap kencang serta terlihat indah. Menggunakan bra push bisa jadi salah satu kebiasaan merawat payudara yang benar.